Dan mendapat tempat ketujuh paling besar di dunia. Ketujuh. Shopping mall. Wow. Saya kira hanya di Malaysia. Tapi ketujuh di dunia, guys.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 pasti salah satu destinasi yang ingin kita datengin ya kan. Nah ketika di Malaysia adalah shopping mall karena ibu-ibu ya kan pasangan kita, istri kita itu pasti seneng apabila ke shopping mall meskipun nggak beli-beli sebenarnya guys ya, cuman lihat-lihat aja kalau ada yang menarik baru kita ambil seperti itu kan. Nah langsung saja kita play videonya dan di sini dari Niza Sun. Ini kayaknya orang-orang Jepang atau gimana guys ya Jom kita tengok videonya guys, let's go Halo Jadi hari ini Niza akan share dengan kamu okay. 5 shopping mall yang paling besar di Malaysia Wow Ini Niza selalu buat reaction pasal mall yang paling besar di negara jiran Kali ini Niza akan share dengan kamu 5 shopping mall yang paling besar dekat Malaysia Wow Untuk Masa Oke. Okay. Okay, so, tempat yang nomor 5 adalah Eon Bukit Tinggi dekat Oke, okay. Selangor. Oh. Dekat tinggi ini, dibuka kepada customer pada tahun 2007. Oke, okay. Wow, Eon luas juga, banget. Tapi sendiri pada tempat -tempatnya.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 ke Pulau Pinang gitu kan Selangor Saya kira dekat ke wow, sih. Mantap Semua boleh jumpa dekat situ Tempat yang ketiga adalah Berjaya Times Square yang Wow tengah -tengah Oh Times Square Yang biasa teman-teman naik ke sana gitu ya Kayak Fikri kemarin sama Anton gitu ya Dia mempunyai lebih ribu okay. di dalam Dekat sini uh, Berjaya Times Square ini memang best. Sebab orang wow. dia tu bukan setakat shopping mall kamu boleh jumpa tapi ada sinema yang paling besar dekat Malaysia. Oih deh. Dia ada Indo Tiff di dalam nah, okay. sana. tu yang paling best. Berjaya Times Square ini adalah Tempat 4.10. Bangunan paling besar di dunia mengikuti. Wow. muan Wow. Dan ada-ada play-nya juga ya. Nah ini Indo Tempak kayaknya ya. Keren banget. Wow. Shopping mall paling besar. Ini Mas Sirkah. adalah terletak di Petaling Jaya. Oh, Petaling Jaya. Salue Pyramid Mall. Wow. Sunway Piramid Merli mempunyai keluasan 4.6 juta kaki persegi wow. Oke okay, Sunway luasan, Memang uh, nuansa hewan-hewan gitu ya Oke okay. okay. So guys, kita okay. sudah menghampiri tempat pertama Sebelum Niza uh, sebut tempat pertama Niza mention beberapa shopping mall yang paling famous dan kira besar juga dekat Kuala Lumpur Ini Aha. adalah shopping mall yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia So Oke okay, dalam setiap tempat pasti ada Kayak saya istilahnya meskipun ada mall-mall besar Kayak di Solo itu ada beberapa mall ya ada Depak, ada Hartono Mall, terus ada juga Solo Square, ada Paragon, ada Grand Mall. Ya ada sekitar lima ya, 5 mall yang ada di Solo guys. Dan kalau kita lihat, ya kalau kita lihat yang paling besar itu, hmm, ada. Paragon Mungkin kayaknya ini guys Yang paling besar Hartono Mall dan The Park Setelah itu Paragon Setelah itu Solo Square Baru ke Grand Mall Seperti itu Dan kalau kita melihat lagi Ada Mall tertua Tertua itu adalah Grand Mall guys Nah disitu Jadi sebelum yang lain ada Grand Mall ini sudah ada Seperti itu guys dan kalau dari segi ramai pengunjungnya, ataupun yang paling diminati, itu antara dua ataupun tiga saja, seperti itu, guys. Nah, yang pertama yang paling banyak diminati, kalau menurut saya, ya, yang selalu ke situ dan banyak banget orang di situ. Yang pertama adalah Solo Square, yang kedua adalah Grand Mall, yang ketiga adalah Solo Paragon. Kenapa? Kenapa di sini rame banget? Karena di sini itu tempatnya lebih dekat dengan perkotaan seperti itu. Beda halnya kayak di Hartono Mall ataupun The Park. Nah itu kita harus ke sana dulu seperti itu. Tapi kalau weekend pasti penuh. Nah, yang kita yang kita lihat di sini adalah keseharian. Jadi hari-hari kalau kita ke mall itu yang rame yang mana? Nah, antara tiga itu yaitu Grand Mall, Solo Square, dan juga Paragon. Nah, teman-teman kalau ke Solo nanti bisa main-main, bisa juga istilahnya mengitari lah sehari itu nggak apa-apa seperti itu, guys. Keren sih. tak ada di beli okay. shopping mall okay. dengan 1.7 juta kaki persegi. Gila, Beko gila. Yang dekat kuala so, itu, kita ada KLCC yang Wow ya KLCC. emas kuala lumpur bersebelahan. Wih cantik banget. Surya KLCC. Ya. Ini sama halnya kayak GI mungkin kalau di jakarta ya, karena pusat ya pusat ibukotanya seperti itu guys. KLCC yang juga mempunyai wow. keluasan satu. juta kaki persegi. Selain itu dia bersebelahan dengan akuaria Kuala ah. Lumpur. Selain daripada itu kita juga ada pavilion ini juga terkenal pada ini pada tahun dua ribu tujuh yang Mimiza memang setakat lalu saja. Sebab uh -huh. Kalau shopping dekat sana memang kebanyakan orang fokus bagi beli untuk branded item. Oh so, branded item, oke. Okay. Yang paling besar di Malaysia adalah One Utama Mall. Ha. Hah? One Utama kok baru dengar ya guys ya? Hah? One Utama Mall. Oke. Okay. One Utama Mall yang terletak di Bandar Utama, Selangor Bandar ini Utama Selangor. telah dibuka kepada customer daripada tahun 1995. Wow. Lama banget. Sudah lama mall ini. Mall yang agak lama juga. Oke. Okay. Dan paling besar di Malaysia. Dan mendapat tempat ketujuh paling besar di dunia one Ketujuh shopping mall... Wow Saya kira hanya di Malaysia Tapi ketujuh di dunia guys One mall utama Dan saya baru denger ya Namanya ini Kalau yang sebelum-sebelumnya Kita kayak udah familiar banget dengan nama-nama uh, mallnya Tapi yang bagian ini One utama mall ini Baru pertama kali saya denger guys Dan ternyata Wow, ketujuh ya terbesar di dunia, guys. Mantap Sudah banget ya. Baru-baru sehingga mempunyai keluasan 5.9 kaki okay. persegi setakat ini. Dan wow. mempunyai lebih daripada 700 shoplot di dalam. Wow. Lepas itu dia ada dua sinema di dalam. Keren. Orang KL Selangor memang suka pergi shopping dekat sini ah. Semua ada di dalamnya. So itulah dia shopping mall yang paling besar di Malaysia Mantap sih Komen dekat bawah mall mana yang kamu paling suka pergi Yang kamu paling Shop suka bawa pemilih kamu jalan-jalan Yang paling kamu suka shopping okay. Ataupun window shopping Ataupun kamu mempunyai mall yang lebih kecil daripada yang Niza sebut ini Yang kamu suka pergi Oh, Oke, okay. itu saja daripada Niza. Jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan kita akan melihat juga ya komentar-komentar yang ada di sini guys di video ini besar juga ya mall di Malaysia dan cantik ini orang Indonesia yang komen ya. Aku udah pernah kelima besar mall di Malaysia, terutama Sunway Pyramid sering sekali dulu ke situ. Oke. Okay. Ah, Sunway Pyramid ada di Subang Jaya, bukan ada di Petaling Jaya. Ah, Subang Jaya. Salam dari Lombok Weh dari Lombok ya guys ya Maaf guys ini agak ramai Karena di depan itu masih ada Pengerjaan rumah orang Ya mungkin dari tadi ada suara ketok-ketok Ada mesin ada Dan lain sebagainya sorry banget ya Nah di sini nggak nah, tahu biasanya dia startnya jam 9 tapi jam segini sudah mulai guys ya semoga nggak begitu mengganggu ya teman-teman sekalian terbaik miss bukan senang nih kena buat riset dulu dan full watch sudi singgah rumah kecil kami oke okay. kak coba lima shopping tertinggi di Malaysia aku pi Maidin Mall saja beli barang dapur dan apa-apa mustahak oke okay. malas nak pergi mall besar hmm, Buat habis masa aku saja Alamak Oke okay, aku pernah Aku orang Malaysia Sekarang aku tinggal di kampung dulu sebentar ah. Nanti aku mau ke Malaysia lagi Ke mall jarang Ke mall itu Oke Saya tak paham juga Masuk komentar dia tuh Kalau mall yang paling baru 2021 Apa yang namanya Yang lokasinya jauh gitu Saya suka one utama mall Oke okay? Karena dia dekat rumah saya Ayat lah Kalau dekat pasti senang lah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 Silahkan komen di bawah ya kan. ah Biar saya juga tahu mall-mall yang ada di Malaysia. Ada berapa mall kah di Malaysia? Atau ada berapa mall di KL? Ada berapa mall di Selangor? Di Kedah? Ya pokoknya setiap negeri lah. Ada berapa mall gitu guys ya. Tolong komentar ya guys supaya saya tahu. Oke terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.